Mau balik ke pemerintahan? Istri bilang enggak, Antasari jawab, kembali menghirup udara bebas. Antasari Azhar tak sabar ingin cepat pulang ke rumah dan menikmati masakan sang istri. Mungkinkah langkah selanjutnya akan balik ke pemerintahan? Pertanyaan itu mengemuka saat Antasari menggelar jumpa pers usai melangkah keluar dari lapas kelasi Tangerang, Banten, Kamis, tanggal 10 bulan 11 tahun 2016. Antasari belum menyahut pertanyaan tersebut, tapi terdengar suara dari sang istri, Ida Laksmiwati, yang duduk di sebelah kiri mantan ketua KPK tersebut, enggak, enggak, enggak, enggak, gitu. Pak, ucap Ida dengan suara pelan tapi tegas, Antasari pun kemudian meminta penanya mengulang pertanyaannya, setelah mendengar dengan saksama, dia pun memberikan jawaban. Kalau pertanyaannya, mungkin, ya saya jawabnya mungkin, sahut Antasari. Antasari menegaskan, dalam putusan pengadilan terhadap dirinya, hak politiknya masih tetap ada, dalam putusan hak politik saya tidak pernah dicabut, ujar Antasari. Lalu apa kegiatan selanjutnya? Antasari pun berseloroh, jadi wartawan sajalah. Tinggal kita saling tulis ya. Antasari Azhar pun mengungkapkan dirinya akan menjadi pembicara pada 9 Desember 2016, bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia.